Ya Allah, Ya Allah, orang kafir, orang kafir, orang Nah itulah tadi kawan ya, ini Tasik Malaya sudah bergerak. Ojolnya sudah bergerak. Menduduki Godun DPR. D-nya. Nah pesan saya kepada anggota DPRD, dimanapun berada, jika ada rakyatmu yang aksi seperti ini, temuilah mereka biar tidak ada anarkis. Temuilah mereka biar itu terjadi anusilaturahmi. Jangan hanya pada saat mapilu kalian datangi rumah-rumah warga supaya kalian dicoblos, ngemis-ngemis. Oh, maleh. Ya, datangi biar aman. Sampaikan saja. Kalau bisa dialog di situ. Ya, bagikan videonya kawan. Sip, pokoknya ini sudah bergerak ya. Eh, daerah, -daerah lain saya lihat sudah bergerak juga mahasiswa, ini ojol juga kok, kayaknya sudah bergerak ya. Makanya kita lihat, eh, oh jadi kalau ada aksi-aksi begini, -aksi, turun lah ya. Nah, bagikan videonya kawan. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.